Jatuh kalau ada oh, Boleh, boleh. Oh. Gimana, masi, ya, ada Laki-laki itu seperti kopi. Brother. Kopi kalau tanpa gula rasanya pahit. Tapi kalau kopi ditaruh gula rasanya manis. Dia jadi dipuji kopi bukan gula. Intinya lelaki itu kalau di hadapan perempuan ada rasanya, namun tidak ada keberadaannya. Ikan hiu, Nenentor. Nggak mungkin. <tuh> Ikan hiu makan manis ini mati mati